Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat, selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang meraih kesuksesan dan kekayaan dengan melalui berbagai rentangan di bulan November tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi kepada masing-masing zodiak yang meraih kesuksesan dan kekayaan dengan melalui berbagai rentangan di bulan November tahun 2021.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 Jika support energi juga kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak yang mulai kesuksesan dan kekayaan dengan melalui berbagai rentangan di bulan November tahun 2021, dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik, e, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Itu zodiak yang pertama adalah Ace of Cup ataupun satu zodiak. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan kesuksesan serta kekayaan dengan melalui bermacam rentangan di bulan November tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aquarius akan kehilangan satu pekerjaannya dimana di sini mengharuskan seorang Aquarius untuk memulai satu pekerjaan yang baru yang di mana di sini hasilnya akan maksimal mampu mendokar keuangan finansial serta seorang Aquarius akan digambarkan memiliki kekayaan di bulan November tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Aquarius akan mendapatkan rentangan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini cobaan akan datang kepada seorang Aquarius dengan seiring datangnya kesuksesan yang ia dapatkan dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan Seseorang Aquarius akan mendapatkan kesuksesan dan kekayaan dengan melalui berbagai rintangan, yang dimana di sini rintangan yang pertama, seorang Aquarius akan kehilangan satu pekerjaan dan membuat seorang Aquarius untuk memulai pekerjaan yang baru, yang dimana di sini hasilnya akan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Aquarius akan dihadapkan dengan tantangannya yaitu hubungan asmara dengan kehadiran seseorang yang terindikasi orang ketiga yang dimana di sini cobaan datang kepada seorang Aquarius di bulan November tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah well of fortune secara umumnya whale of fortune itu diartikan roda perputaran kehidupan roda kehidupan dan jika kartuwa laporan kita temukan dengan jelek yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius akan dihadapkan dengan dua cobaan di bulan November tahun 2021 yang pertama cobaan dengan kehilangan satu pekerjaan yang dimana mana di sini memaksakan seorang Aquarius untuk memilih satu pekerjaan yang lain yang dimana mana di sini hasilnya akan sama maksimal dan mampu mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang didukung selalu oleh pasangan Aquarius sendiri dan di sini juga digambarkan oleh putaran kehidupan dirasakan oleh seorang Aquarius sehingga dengan kesuksesan yang ia dapatkan akan mendapatkan cobaan di dalam kategori hubungan, asmara dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah two ataupun dua koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan meraih kesuksesan kekayaan dengan melalui berbagai rintangan di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan seorang Pisces terombang-ambing yang dimana mana di sini adalah tantangan kepada seorang Pisces untuk menstabilkan keuangan sehingga di sini seorang Pisces mengambil satu langkah satu peluang untuk meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan cobaan di dalam kategori karet yang dimana di sini membuat seorang Pisces akan berjuang dan membutuhkan pengorbanan yang maksimal untuk meraih kesuksesan di bulan November tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces mendapatkan cobaan di dalam kategori keuangan yang terombang ambing hingga di sini seorang Pisces membuat sebuah langkah dan mengambil satu kesempatan untuk mendapatkan keuangan kar, kehidupan yang lebih bagus dan lebih stabil lagi yang dimana di sini selalu didukung, didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga Pisces sendiri. Dan jika kartu well-off yang kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Pisces di bulan November tahun 2021 Yang dimana disini seorang Pisces mengalami berbagai cobaan Untuk mendapatkan keuangan karir kehidupan yang lebih bagus lagi Yang selalu didukung oleh pasangan serta keluarga Pisces sendiri Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah second of four, ataupun tujuh pedang untuk sedik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan dihadapkan dengan berbagai rintangan untuk meraih kesuksesan dan kekayaan di bulan November tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan cobaan, rintangan, tantangan di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini kesehatan seorang Leo akan menurun di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini disarankan kepada seorang Leo untuk melihat satu peluang yang tidak memaksakan. Suatu kesehatan yang menurun Yang akan berdampak positif kepada Keuangan serta karirnya sendiri Dan di sini juga digambarkan Kesuksesan akan diraih seorang Leo Dengan pengorbanan, dengan keikhlasan Dengan ketulusan, serta kedisiplinan Yang ia lakukan di dalam kategori Karir dan pekerjaan Dan untuk kartu support energinya adalah Kenaik offshore Secara umumnya, naik opsi itu diartikan seseorang yang sudah mata pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang ulet, yang gigi, yang disiplin di dalam bekerja, yang dimana di sini akan mendapatkan rintangan tantangan kepada kesehatan yang sedang menurun, untuk mendapatkan kesuksesan serta kekayaan yang didukung penuh oleh sahabat-sahabat, yang didukung penuh oleh orang-orang di sekitar, didukung penuh oleh pasangan Leo di bulan November tahun 2021 dan jika kartu Wen well of Fortune kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan November tahun 2021 yang dimana mana di sini akan mendapatkan kesuksesan kekayaan dengan dukungan dari orang-orang sekitar dengan dukungan dari orang-orang terdekat dengan dukungan dari pasangan dengan dukungan dari sahabat yang dimana juga di sini dengan melalui rintangan kepada kesehatan yang menurun dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah five of pentacle ataupun lima koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang dimana di sini digambarkan seorang gemini akan meraih kesuksesan serta kekayaan di bulan november dengan melalui berbagai rintangan di sini digambarkan seorang gemini akan mengalami rintangan di dalam kategori kategori keuangan. Yang dimana sini terombang ambing di bulan sebelumnya Yang memaksakan kepada seorang Gemini Untuk bekerja lebih ekstra Untuk fokus lebih ekstra Untuk meningkatkan keuangan, karir, kehidupan Lebih bagus lagi Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan Seorang Gemini suka berbagi kepada orang lain Yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka lebar di bulan November tahun 2021 Untuk support energinya adalah King of One Secara memiliki ngobrol itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di atas domini, seseorang yang lebih tua dari domini sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok, sosok seorang domini akan mendapatkan tantangan-tantangan di dalam keuangan yang menurun yang terombang namping di bulan sebelumnya. Sehingga di sini seorang domini memutuskan untuk lebih ekstra, lebih disiplin, dan memutuskan untuk belajar kepada seseorang yang lebih pengalaman di dalam meningkatkan keuangan dan karir. Yang membuatkan hasil yang maksimal kepada kehidupan Gemini sendiri, dan jika kartu well konten kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan, roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Gemini di bulan November, yang dimana di sini akan tercipta kesuksesan kekayaan, meraih kesuksesan, meraih kekayaan, dengan berbagai melalui rentangan, dengan berbagi cerita kepada orang-orang yang lebih pengalaman dan didukung, didoakan oleh orang tua Gemini sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah: Seven of cup ataupun tujuh piala. Untuk sedikit yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang di mana di sini digambarkan seorang Virgo akan meraih kesuksesan kekayaan dengan melalui berbagai rintangan. Di sini rintangan yang akan dihadapi oleh seorang Virgo di dalam meraih kesuksesan di bulan November tahun 2021 adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini digambarkan hubungan asmara seorang Virgo akan dicoba yang dimana di sini seorang Virgo akan mampu melampauinya demi meraih kesuksesan dan kekayaan di bulan November tahun 2021. Di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo mempunyai banyak impian untuk diwujudkan dengan melakukan berbagai cara dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentakel. Secara umumnya King of Pentakel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Virgo akan meraih kesuksesan di bulan November tahun 2021. Akan mendapatkan kekayaan dengan berhasil melalui rintangan dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini seorang Virgo akan selalu berbagi cerita kepada orang-orang terdekat, sehingga di sini orang-orang terdekat akan memberikan masukan kepada seorang Virgo di dalam hal yang positif, dan di sini juga tidak terbentuk kemungkinan seorang Virgo memiliki banyak impian, yang dimana di sini impian untuk diwujudkan dengan tuntunan, panduan, dari orang tua, serta orang yang lebih pengalaman dari Virgo sendiri. Dan jika kartu Wellington kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan November tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan meraih kesuksesan kerjaya dengan melalui berbagai rintangan di dalam kategori hubungan asmara yang didukung, dimotivasi dan diberikan masukan oleh orang-orang yang lebih pengalaman dari Virgo, orang-orang yang lebih tua dari Virgo serta orang terdekat Virgo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang meraih kesuksesan kekayaan dengan melalui berbagai rintangan di bulan November tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius, yang kedua Pisces, yang ketiga Leo, yang keempat Gemini serta yang kelima adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 5 zodiak yang meraih kesuksesan dan kekayaan dengan melalui berbagai rintangan di bulan November tahun 2021, semoga bermanfaat.